mengabsen kalian terlebih dahulu kalian ini menonton video ini dari daerah mana saja dan silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini dan kami dari channel YouTube info pinjol terbaru mengingatkan bahwasanya kami tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube info pinjol terbaru maka fix itu adalah penipuan jadi jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan baik Hari ini kita pengen ngebacakan sebuah berita dari laman media konsumen ya. Laman media konsumen ini sebuah media elektronik ya. Dan hari ini kita pengen ngebaca tentang penagihan Kredipo yang tidak sesuai peraturan OJK katanya. Nah, apakah masalah ini sudah selesai, sudah tuntas atau sudah direspon sama pihak Krediponya? Lantas apa sih kejadiannya sehingga ini dianggap? ya sebagai sebuah pelanggaran yang tak sesuai dengan peraturan OJK. Nah kita pengen bacakan dulu permasalahan dari uh, saudari siapa ya ini akan kita bacakan di video kali ini. Oke baik ini dia. Di sini katanya. Dengan ini kami menyampaikan bahwa pihak kredivo tidak menjalankan penagihan sesuai standar atau peraturan yang diberikan oleh OJK Dalam hal ini yang dimaksud tidak sesuai dengan peraturan adalah Yang pertama, mengancam datang ke alamat kantor Ayo siapa hari ini yang mungkin sudah mengalami masalah yang serupa Dan yang kedua, mengancam menagih ke yang bukan debitur yaitu orang tua Nah di poin yang kedua siapa yang sudah mengalami masalah seperti ini? Dan yang ketiga, melakukan penagihan dengan tidak menunjukkan identitas, sertifikasi profesi, dan surat penagihan. Nah, kalau seandainya hari ini kalian pengen didatengin sama debt collector, kalian nggak perlu takut. Dan kalian punya hak untuk mempertanyakan uh, kartu identitas, sertifikasi profesi, dan surat penagihan. Itu menjadi hak kalian. Dan yang keempat, meneror. Apa benar? Beberapa debt collection Dari aplikasi uh, Credivo ini meneror Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar Di bawah video ini Nah keempat poin di atas Masuk ke dalam peraturan penagihan oleh OJK Namun mereka tidak melakukan Apa yang telah ditetapkan Oleh OJK jika memang nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, cari tahu apa yang menjadi kendalanya, bukan malah diintimidasi bahkan diancam. Orang yang memiliki hutang mempunyai perlindungan hukum yang sama. Lanjut ya di sini. Perlu diketahui ya bahwa file kolektor tersebut sudah datang ke kantor saya dan mempermalukan saya. Wow ya. Dengan dia menanyakan saya kepada security, OB hingga atasan saya. Nah ini bagaimana ya. Padahal dalam peraturan OJK sudah tertera bahwa dilarang mengunjungi alamat kantor untuk penagihan. Nah. Bahkan ya mereka menagih kepada orang tua saya Nah ini dia yang tambah ribet ya kan Padahal itu juga jelas dilarang menagih kepada yang bukan debitur Lanjut ya Dalam hal ini saya sudah melaporkan kejadian ini kepada layanan pengaduan Credivo Namun terus saja meminta bukti Nah pada kejadian ini mungkin ada baiknya ya buat jaga-jaga kita belajar dari berita ini ya Untuk mengaktifkan kamera Mana tahu nanti ya ada kejadian yang tidak diinginkan Dan ketika pihak kredivo itu meminta bukti kita udah punya bukti Nah padahal saya sudah menjelaskan dan mengirimkan bukti yang ada Jika tidak ada etiket baik maka saya akan tidak tegas Lanjut ya Penagihan yang mempermalukan debitur tegas dilarang dalam peraturan. Jika saya mendapat hukuman dari kantor atau orang tua saya mengalami hal yang tidak diinginkan akibat penagihan ini, maka saya akan meminta pertanggungjawaban kredivo atas perilaku penagihan yang tidak memiliki etitude. Lanjut, jangan hanya melihat debitur memiliki keterlambatan pembayaran Kalian bisa seenaknya saja bertindak atau menghalalkan segala cara ya. Lihat dalam dua sisi, cari tahu kendala nasabah dan OJK pun menyarankan untuk negosiasi dengan baik Ini malah sebaliknya Dari Mbak Meliana Anggra ini di Jakarta Selatan Nah kita pengen kasih tahu juga ya sepertinya ini udah direspon sama uh, pihak kredifonya Nah kita pengen lihat tanggapan atas surat pembaca ini nah ini dia tanggapan kredipo atas surat ibu Melana Meliana Anggreni kita pengen bacakan dulu ya kan apa sih tanggapan pihak kredipo setelah mereka Ya mendapat sebuah berita ya tentang keluhan dari debitur yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran Nah hari ini kredivo sudah menanggapi ya atas surat ibu Meliana Anggreni tadi Nah ini dia tanggapannya lanjut Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan pengguna Kredivo sampai saat ini. Menanggapi surat konsumen yang ditulis oleh Ibu Meliana Anggreni sampaikan di website mediakonsumen.com Pertanggal 5 Oktober 2022 pada kolom surat pembaca yang berjudul Penagihan Kredivo tidak sesuai peraturan OJK Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Good ya, pihak kredivo sudah meminta maaf dalam menanggapi keluhan yang disampaikan. Ya, kredivo telah menghubungi Ibu Meliana Anggreni untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Ya, jadi mungkin pihak kredivonya udah menghubungi orang tua dari Mbak Meliana. Jadi, mereka mungkin udah ngejelasin, ya kan? Terkait dengan pengaduan yang dilakukan Kami mengambil langkah yang diperlukan Agar kegiatan penagihan selalu dilakukan sesuai dengan SOP Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau Yang telah dapat mengerti dengan baik penjelasan yang disampaikan Dengan demikian permasalahan telah diselesaikan dengan baik Nah kredivo sudah menyelesaikannya dengan baik ya Dan mereka membalas surat dari Mbak Meliana nih kredivo senantiasa berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melayani konsumen saran dan masukan dari semua pihak menjadi perhatian kami terutama dalam meningkatkan mutu dan pelayanan optimal bagi seluruh konsumen pastikan selalu menjaga kerahasiaan data yang dimiliki dan tidak memberikan kepada pihak lain untuk keamanan karena kredivo tidak pernah meminta data pengguna kredivo ya di sini juga Kredivo udah ngasih tahu ya buat teman-teman yang mungkin ya yang mungkin pernah dimintai kode OTP pin pin rahasia dan lain sebagainya jangan pernah diberikan ya apabila ibu Mailia Nangrini masih memiliki pertanyaan terkait keluhan yang dialami silahkan menghubungi kami di nomor layanan pelanggan 0807 1573 348 atau melalui email ke support at kredivo.com Salam hangat dari murid Nurdiansa customer support Manager dari pihak kredivo jadi permasalahannya udah selesai dan pada kejadian ini ya aku pengen mengajak dan mengingatkan untuk selalu memberikan laporan ya kepada aplikasi-aplikasi yang hari ini kalian pakai dan mungkin beberapa fill collection, depth collection atau mungkin ini itu segala macamnya melakukan pelanggaran silahkan kirimkan kepada pihak aplikasinya. Ya, atau bisa juga kalian sambil baca bacalah lah laman media konsumen.com ini ya. Aku sering baca-baca banyak juga yang langsung ditanggapi dari pihak perusahaannya. Dan mereka merespon cepat atas keluhan-keluhan yang mungkin hari ini dirasakan debitur atau pelanggan dari perusahaan tersebut. Oke jadi baik ya mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.